ada sumur bornya juga. Jauh dari perkampungan pun ada sumur bornya, Bos. Itu kabelnya itu dari tiang listrik induk. Lumayan tuh ada sekitar 500 meter lah ke jalan. Jadi sini rata-rata hampir punya sumur bor semua ya kedalaman sih bervariasi sih ada yang 50 kadang ada yang 100 kalau 100 jarang nah ini kupuknya ini ini lihat KWH di sawah jadi disini rata-rata ya Memakai sequel, jadi untuk pengairan sendiri udah nggak repot-repot sekarang. Tinggal ini dicolokin, di-on, standby untuk luas. Nama yang di Mursa ini sekitar seperempat hektare ya. Ini saya kerjakan sudah beberapa hari yang lalu, setengah bulan yang lalu. Saya kerja bareng-bareng sama bosnya. Nah, itu kandang ayam itu. fisik. atau 15 kandang bagus juga tuh tai ayam itu untuk pepuk caranya dengan fermentasi yah ketemu lagi bonggol ini aduh viral ini kemarin ini viral ini dunia pun tercengang tercengang melihat ini nih <guluh> jangan tercengang melihat ya aduh bos bos Anda akan datang bos gelap banget ya setian dulu video dari saya <guluh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam petani cabe milenial. Jayalah selalu petani Indonesia. Indonesia.